Dan masya Allah sangat-sangat bagus sekali guys, macam di kehidupan masa depan gitu loh guys. Dan di sini. Ada ya kan videonya Anton yang 4 ke 45 Jadi suasana sholat jumat di Masjid Besi dan Masjid Putra Jaya Malaysia So ini saya penasaran sekali guys gimana suasananya gitu kan Apa yang dilakukan oleh mereka berdua ini ya dengan Bangdar juga So jom kita tengok videonya guys Seperti biasa jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys Untuk indoor Indoryek Vlog Linknya ada di deskripsi Langsung subscribe ya Let's go Oke okay. Indoreak vlog Masya Allah Wah keren ini Bersih banget Ini bagusnya kameranya Anton nih, Itu 360 derajat guys Jadi kita viewnya tuh bagus banget Oh my god ah, Yang udah lewat ini Oh Masya Allah. Terus di sini. Jadi orang enak aja nyari makanan gitu. Masya Allah, sedap. Kalau ada Tapi, food court di situ menyenangkan eh. gitu. Tanpa. Oke. Okay. Eh. Apa -apa? tutup ya tutup ya Ah, oh. oh renovation guys oke okay, tengah renovasi berarti ya keren guys wow keren. Okay. oke masjidnya putrajaya putrajaya nanti kita solat masih jam 11.55, sejam lagi guys. Hmm, masih sejam pusing lagi pusing pusing pusing ya pusing. kalau di Indonesia udah salat itu. Dulu, nanti datang lagi untuk Jumat. Oke. Okay. Wah, orang Wow, hari ini hari kerja guys, Jumat masih kerja. Oke. Okay. Ini bagus banget kalau di film-film pasti guys. Hakiman guys. Oke, okay. oh balik lagi ke Indonesia. tempat tadi berarti ya. Tempat sebelumnya di video sebelumnya dia juga udah lewat ke sini ya. Ah itu ah, kecap berarti di Putrajaya ini ada dua masjid ya, masjid besi dan juga masjid, masjid Putrajaya. Masjid pembangunan di sini, dia yang perbadanan Putrajaya. Oke. Nah, itu Oke. Okay. banyak bangunannya pakai besi Aha. guys, okay. makanya dikasih nama masjid besi gitu. Mm -hmm. Kalau dari kayu masjid kayu jadinya. <tongan> masjid masjid plastik, masjid-masjid <tongan> plastik, plastik ya, ya Allah. <tongan> Oke. Okay keren keren bangunannya di sini Persiara guys. Persiaran berdana. Nah, ini punya tulus ini guys. Punya tulus. Dekat ada suah. udah punya tulis tulus. Ui, belok kiri cantik. jika tiada kendaraan basikal dan pejalan kaki itu guys. Oke. Okay. Kalau di Indonesia belok kiri jalan terus gitu tuh. Kalau di sini panjang sedikit lah tulisan. Oke oke. Nah, di sini banyak gagak juga guys. Berarti tidak cuma di Malaka kemarin banyak gagak oh, di Kuala Lumpur. Ya itu, itu ada gagak. Di Kuala Lumpur dia dapatnya, dapat kewarangan, kewarangan dia, gagak. Iya kah? Terus kirim makan gagak goreng, Aziz. Itu sudah ada. Iya. Cita-cita, benar-benar. Bawa itu pun sudah ada. Semua <laughs> <Cuma> dia tengah <laughs> macam mana nak kasih halal <laughs> <ke? Tengah laughs> Macam macam apa <nak> tu <laughs> kasih halal Iya. <laughs> Kalau okay. dia boleh dapat satu, satu apa satu orang gak, bukti, gak bukti mengatakan halal. Kau buat jadi. Tak ada goreng. Kan kagak ke. Mulai dari angangan -angan dulu. Yeah. <laughs> <laughs> Angan-angan cita-cita usaha. Nah, itu. Bukan haram enggak dimakan orang. Enggak tau hara apa enggak dimakan orang itu mana ada orang makan gaga kan burung ya iya burung tapi enggak ada orang makan gaga itu kan makan bangket bro ah okay. iya nggak oh. nggak semua burung-burung dimakan iya. betul oh. cantik guys gedungnya guys cantik wow jadi kayak bersih banget gitu kita lihat guys di sini ya ini banyak asam pedas gitu kan. Gaga asam pedas azik. Mister DIY. Ini banyak di Solo guys ada tiga ada empat ya, empat kayaknya. Menunya tak pernah di Malaysia. Indonesia Menu di Malaysia. <tif> <tif> <tif> <tif> <tif> <tif> ada, ada, ada, ada, ada, ada, oke oh, okay. Pernah ada, kayaknya gue guys ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, gitu Biasanya dari drone aja kan ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, Keren banget hari ya. ini, Guys. Oh. Wah, ini keren nih apa uh, mantap oh. ya, bawah Guys, turunnya yeah. Bang. Eh, kamu belum naik itu. Eh. ada klakson tadi kan. Belum. Naik. belum. Kes, kes. Oh, ini, di bawahnya aja di kemarin. Ya? Mm -hmm. oh, Oke. Okay. Ya. Yeah. Wah, keren. Ini memang besi semua ini atapnya tuh silingnya Hmm.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 Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini kawasan masjidnya, guys. Kita sudah turun, guys. Panas betul, lah. Ini, ini berarti masjidnya guys, yang gini, ya? Ini sudah hitam, ini ya. guys. Ini apa yang satunya sih? Kemarin, kita mau cari makan dulu, guys. Oke, okay. kita makan dulu. Oh. laksa itu sudah pernah makan laksa tapi kita makan di originalnya yang uh -huh. hmm. mantap oke okay. Ini khutbah Jumat ya Masya Allah Weh besar juga ah, nih guys masjidnya Asli besar Jauh daripada rahmat Allah ini sebelum-sebelum Jumat ke biasa kalau di Hongkong dulu guys saya itu sebelum Jumat ada ceramah dulu ini setelah atau sesudah ya uh, maksudnya setelah masuk waktu atau sebelum masuk waktu saya kurang paham juga ini okay. hmm. Ini doa tadi Nabi pesan kepada Muaz amalkan. Yang kedua wasyukurika, minta Masyarakat. bantuan daripada Allah untuk bantu kita ini. Kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya-Allah. Nah, ini guys suasananya habis solat di rame sekali. Hmm. Dari masjid ini guys masjid besi. Ini. Okay, okay. Kita mau ke Masjid Putra Jaya habis ini. Keren guys. Oh, ya. mendung, mendung tadi panas banget sekarang mendung. Iya. Nah, Karena nggak nggak nggak menentu ya. Masya Allah. Tidak ada di depan masjid, masjid Putrajaya sama apa ini namanya ya? Uh, tempat PM ya, guys ya. Ah. PM. Cak lonjong dulu kalau nggak salah itu sholatnya di Masjid Putrajaya dengan almarhum Aku Kujaward ya, masya Allah. Ya kali. Wow, harusnya sholatnya kali. di sini Kita sih tadi. Tapi oh, ya mobil selesai mobil. sholat juga bisa lebih ini nggak nah, sih? Lebih Cuma enak motor. gitu. Mobil, motor, betul. Yuk, terang yuk. Mantap sih. Ya Allah. Nih. uh udah hujan guys mendung. Oh, mendung. Jadi langsung hujan ya. Oh, ada bay. Eh, orang-orang mana tuh, Guys? Oh, iya, orang Pakistan tuh. Tuh, Guys. Wow. Ini lagi perbaikan atau gimana sih kubahnya itu? Yes. Yes. Muslim. Muslim. Yes. Dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan, Anton? Yes. Yes. So, so. yes. Muslim. Muslim. <laughs> Kenapa dipertanyakan? Aku nggak nggak nggak ngerti juga sih. Kenapa gitu? Dari segi apa ini perlu dipertanyakan juga ini, abang-abang ini? Kenapa pertanyaan Anton Muslim atau nggak ini ya? <laughs> Masya Allah Masya Allah Wah ada sampah tuh Fikri kemana ya Oh udah diambil lagi di Oke okay. Oh renovasi Pantesan Ya Allah cantiknya Eh macam di Madinah lah ini Macam Masjid Kuba kan Allah, cantik guys, tapi ini luas sangat pasti. ditanya ya, Assalamualaikum tadi guys dikira non muslim <laughs> mungkin aku terlalu rocker sih ya guys ya Pikiran non muslim kita <laughs> oke okay. ya. nanti aku ditanya-tanya lagi Fikri, <laughs> nanti aku minta video sama Fikri ya oke okay. oke okay. gak masuk Anton guys oke okay. keren sih keren banget asli wow saya pengen banget guys sebenarnya kalau apa namanya ada waktu luang gitu saya pengen istilahnya nge-shoot uh, uh, masjid-masjid yang ada di Indonesia gitu loh guys kita pergi kemana terus ada masjid kita review gitu kita lihat dalamnya gimana atau ada masjid-masjid yang terbengkalai kita lihat siapa tahu dari teman-teman yang mau istilahnya membantu pembangunan masjid itu Ih, bagus banget sih nanti coba guys kita pikirkan lagi semoga bisa ya aduh ya allah pengen banget Mantap. nanti aku ambil videonya sama putri guys oke okay. Anton nggak masuk Anton gara-gara ditanya muslim apa enggak tadi itu grogi dia kan takut jadinya ya Allah kira non-muslim kesek, kesek. <laughs> Allah dikira non-muslim jadi gak, gak jadi masuk lo guys ya Allah kasihan banget mungkin tidak mungkin tidak ada narku guys ya telah ngerokker ya paling. walaikah gitu kan kira non-muslim mataku sipit gitu. Cina boleh masuk ya, ya? nggak tahu juga oh, iya sih. cuma di depan-depannya. depan aja. Ya. aja. Boleh masuk. itu kan masjid ya tempat ibadah ya, jadi nggak eh, boleh sembarangan orang, -orang masuk ya. Aha. Tempat ibadah. Nggak tapi tapi herannya gitu. Wah masya Allah mendung guys. Jadi apa ya? dia ditanya non muslim. Jadi kayak kayak mungkin yang dirasakan dia waktu itu. Ini kita perlu interview Anton nanti guys, apa yang dirasakan ketika istilahnya dikira non muslim di situ. Oke, okay, kita akan podcast mungkin dengan Anton tanya-tanya nanti. Nah, di mana kita akan bertanya pada saat istilahnya mau masuk ke Masjid Putra Jaya ini. Sir, sir. Sorry, are you muslim? <laughs> gimana perasaan ya pasti campur aduk gitu deg dekan pasti kan orang selain keamanan yang jaga gitu kan mantap mantap mantap, mantap. oke okay. kita lihat kesana guys putra jaya guys ada tulisan putra jaya yang disitu ya oke okay. ya Allah, Allah mendung gila, ya awannya guys tuh Allah subhanallah ini sudah mendung guys awannya gila ngeri banget, ngeri banget Allah ngeri banget. ini hujan ya enggak enggak menentu sih memang sampingnya bendera negeri-negeri ya betul di sini banyak orang foto-foto ternyata ya oh, Spotnya bagus sih kalau kita lihat di Google map aja itu bagus banget loh hujan. Nah, ini tulisan putra jaya, ya okay. oh Tidak itu yang puto. ini ya guys ya ah itu putra jaya Biasanya foto-foto di sini puto. karena bagus Ya jadi kelihatan kalau pernah ke situ uh, gitu. Sebenarnya kalau itu udah itu di masjid awannya, aja. Tuh. Allah, waktubar. Allah. Beri panger. Uh, benar sih. Awannya Seram. Ini pasti hujan banget ya nah, sini. Tempat foto-foto guys. Oke. Okay. Putra Jaya. Tuh. tuh kan. Jadi foto-foto Sepertinya... di sini bagus ton. Ada benderaannya di belakang kan. Banyak juga ya orang di situ ya. Oh, oh Allahumma sabran ya. Hujan. Kita di bawah ini guys. Terus terus ada apa namanya itu angin-angin kencang gitu guys. Badai. Kami di bawah. Dan terus sekre ada di mobil Oh, sudah ada di mobil tinggal Anton ya, oke. Okay. Ya, seorang sahabat. <laughs> Orang nyusahin <laughs> <laughs> <laughs> nah, Aduh. Pengobanan. Pengobanan ah, dah hujan. Masya Allah. Aduh kasut pula. Kasutnya dilepas, basah. <laughs> Ya Allah Eh deras banget hujannya guys asli Allah Asik Musiknya langsung romantis ya <laughs> Ini tapi anginnya kenceng juga loh guys Kita lihat pokok-pokok di sini loh Ini anginnya kenceng banget Tuh uh, Asik Ibu dan taufan Demi cinta mereka <laughs> Oh Allahu akbar Lagi -lagi. Nak Lagi. petir Betul-betul cinta Betul. Ya Allah Oh basah basahan ini hebat. Kisah cinta. tapi tapi tapi di sini pasti tidak akan terlupakan oleh mereka guys mereka bertiga ini guys ya Allah cinta yang hebat ini. <guluh> mantap kisah cinta, kisah cinta. <guluh> romantis Asik udah habis ya oke okay guys udah selesai videonya so itulah tadi ya sholat jumat di masjid besi dan juga Putrajaya. seperti itu suasananya sangat nyaman ya kan masjidnya luas bersih juga dan memang the best lah, tempat Putrajaya ini kita lihat ya. Daripada videonya Anton ini, guys, kita bisa menyimpulkan bahwasanya memang bersih dan selesai hidup di Putrajaya ini. Mungkin tidak semua orang bisa tinggal di sana gitu kan? Hanya beberapa saja, yaitu yang ada raja ataupun datuk, Datin mungkin seperti itu. Saya juga kurang paham, silahkan komen, guys. Yang tinggal di Putrajaya itu siapa aja gitu kan? Apa hanya dari keluarga kerajaan atau hanya dari keluarga PM dan lain sebagainya? Apakah rakyat? biasa boleh tinggal di sana saya juga kurang tahu juga ya silahkan komen guys dan kalau dilihat dari videonya Fikri dan Anton memang the best lah keren banget ya kan futuristik katanya si Anton itu dan kalau kita lihat ya daripada video ini kesimpulannya Anton dan Fikri itu sangat-sangat romantis kalau berdua azek <laughs> oke okay nanti kita akan tanya-tanya Anton ya gimana perasaannya dia, gimana pengalamannya dia di Malaysia, mungkin kita akan adakan podcast dengan Anton ya so itu saja video kali ini ditunggu guys podcast kita dengan Anton ya ada kemarin juga kita sudah sempat collab di apa namanya beberapa video, di videonya Anton dan juga video saya, itu juga ada kita nge-reaction dari FH channel dan alhamdulillah antusias daripada teman-teman sekalian sangat bagus sekali ya banyak yang suka kalau kita istilahnya reaction bareng-bareng, jadi kita akan podcast nanti, kita akan tanya-tanya Anton gimana istilahnya ketika Anton ditanya oleh petugas Putra Putrajaya, seperti itu jadi langsung Anton itu kayak guguk kayak gitu ya guys, kita lihat dan dia langsung keluar juga, aduh oke, okay, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel saya, dan juga Indorex Vlog terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.